Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin. Miftahiba babirahmatillah hada ma fi 'ilmillah salatan wa daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi washabbihi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh udah ngantuk atau masih siap terima ilmu kalau jawabanmu udah ngantuk itu kabar gembira untukku Nanti bisa aku akhiri dan kulanjutkan kegiatanku Karena saya lagi nulis, ya lagi nu, nulis, meneliti dan menulis InsyaAllah barokah amin Nah malam ini saya mau mengajak semuanya merenungkan beberapa ayat yang kita baca Dua hari yang lalu kalau saya nggak salah Di surat Al-Imran Ya surat al imron yang menceritakan tentang ibunya Sayyidatuna Maryam alaihassalam dan tentang Sayyidatuna Maryam alaihassalam al-aimron, sampai keluarga besarnya itu dijadikan nama surat, ya, keluarga Imron tentunya dalam waktu yang singkat ini saya nggak akan bahas semuanya, tapi insya Allah poin-poin pentingnya tersampaikan dan manfaat buat semuanya, amin yang pertama, ibu yang solihah. ya ibu yang solihah. Kalau kemarin kita udah belajar tentang bagaimana cara menjadi orang tua yang baik, yaitu di hati tidak menginginkan dunia untuk anaknya, tetapi yang dipikirkan hanyalah bagaimana akhirat anaknya. Apa yang kalian sembah nanti setelah aku wah, wafat fokusnya ke akhirat itu ayah dan ibu yang baik itu dilanjutkan dengan kisah ibunya Sayyidatun Maryam alaihissalam ketika beliau itu mengandung ya ketika beliau mengandung sampai diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Imran ayat yang ke-35 fi minni innaka Dimana beliau berkata, ingatlah ketika istri Imran berkata, Duhai Tuhanku, sesungguhnya aku kepada kepadamu, apa janin yang dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu, maka terimalah nazar itu dariku, sungguh engkau lah yang maha mendengar, maha mengetahui. Ini kalau diterjemahkan begitu nanti pusing ya, ya karena masih jadi bahasa yang kaku, belum uh, kita jelaskan dengan bahasa sehari-hari. Jadi ibunya Syedatunah Mariam alaihissalam ketika mengandung bahasa bebasnya begini, ketika mengandung hak-haknya terhadap anak dihilangkan. Nanti kalau anak ini lahir, ya Allah, saya tidak akan menuntut apapun darinya. Saya serahkan seluruh waktu anak ini untuk ngabdi kepadamu. Ini syarat kalau mau dapat anak yang soleh atau solihah. Jangan menuntut hak dari anak, tapi betul-betul serahkan anak itu untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Bahasa kasarnya, anaknya disedekahkan lillahi ta'ala. Ya anaknya disedekahkan Lillahi ta'ala Sementara kebanyakan Di antara kita kalau mengandung punya anak Itu sudah direncanakan Anak ini nanti akan begini Anak ini akan begini Semuanya untuk kepuasan orang tua Ya bukan untuk mencari Puasnya Allah Atau ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala Maka syarat Biar anaknya jadi anak yang shaleha Atau soleh atau waliullah Laki ataupun perempuan adalah Hati kita terhadap anak ini Hak-hak kita udah bebaskan saja Biar anak ini sepenuhnya Mengabdi pada Allah Subhanahu wa ta'ala Ini kalau bisa hebat Dan itu sudah dicontohkan oleh Ibunya Sayyidatuna Maryam AS. Nah makanya Ketika lahir Di ayat yang ke-36 Falamma wadu'adha Qalat rabi'ini Untha Sedikit Menyesal Ya menyesal bukan karena Penyesalan karena duniawi Ya Allah ternyata lahirnya perempuan Bukan menyesali punya anak perempuan Bukan jangan salah Tapi menyesal karena yang lahir perempuan Sehingga tidak bisa disedekahkan maksimal nggak bisa disedekahkan maksimal Karena anak perempuan itu Punya beberapa hal yang menyebabkan dia tidak bisa ibadah semudah lagi lagi contoh misalnya perempuan jadi tukang pel masjid ada waktu liburnya betul gak? karena wanita yang haid menstruasi nggak boleh masuk masjid berdiam di dalam masjid tidak boleh mau pakai pembalut double 200 ya tidak netes nggak tembus kalau pendapat madhab Syafi'i maka berdiam di dalam masjid Kondisinya head, walaupun tidak netes ya, walaupun tidak netes maka hukumnya ha, haram, gak boleh. Kecuali kalau sekedar lewat, ya le, lewat. Bukan berdi, berdiam, rumahnya di pojok sana, dia lewat. Di tengah mas masjid, kalau itu diizinkan dalam syari-syariat. Sehingga ada waktunya wanita nifas, melahirkan nifas, gak bisa. Kemudian, kok misalnya dia ngurusin masjid gitu ya? Bagian yang ngepel ya, nyapu dan lain sebagainya terbatas. Karena itu, ibunya Sayyidatun Maryam Alaihissalam nyesel gitu. Kenapa kok aku nggak bisa ngasih buat Allah itu yang ter, terbaik? Maka sama Allah Ta'ala dihibur, ya sama Allah Ta'ala di, dihibur. Karena niatnya baik, niatnya besar, Allah kasih yang lebih besar. Karena niatnya itu tadi betul-betul untuk Allah. Maka dia dapatkan Allahnya. Dia dapatkan Allahnya. Maka Allah lakukan sesuatu yang tidak bisa dinalar oleh akal manu manusia. dia akan saya jelaskan insya Allah. Wallahu a'lamu bima Sementara Allah itu maha mengetahui yang dia lahirkan laki atau perempuan. Allah maha mengetahui. Wa layzadzakaru kal untha dan sesungguhnya anak laki-laki enggak -laki sama dengan anak perempuan. Ini khilaf ahli tafsir, ada mengatakan ini ucapannya ibunya sayyidatuna Maryam, ada mengatakan ini adalah ucapannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua wahyu Allah, tapi kan Allah lagi menceritakan ya, lagi men menceritakan. Bagi yang berkata anak laki-laki enggak -laki sama dengan anak perempuan, ibunya sayyidatuna Maryam alaihissalam baru berkata sama Allah, enggak sama ya Allah anak laki sama perempuan jadi mohon maaf enggak bisa sedekah maksimal gitu loh yang enggak bisa sedekah mak, maksimal enggak bisa mempersembahkan anakku mak, maksimal sementara yang berkata ini adalah ucapannya Allah Ta'ala artinya adalah Allah menghibur walaysadzakaru kal anak laki-laki yang kamu idam-idamkan tidak sama dengan anak perempuan yang aku berikan anak perempuan yang aku berikan ini mengalahkan kebanyakan anak laki laki-laki dihibur sama Allah ta'ala Wah ini sama Maryam Wah ini sama rajim dan sungguh aku beri dia nama Maryam dan sungguh aku melindungi dia denganmu bika menjadikan engkau Ya Allah sebagai pelindungnya dan juga anak keturunannya dari Setan yang terkutuk ya Dari setan yang ter, terkutuk Pertanyaan saya nah Ini ibu-ibu kalau lagi hamil kira-kira Doa gitu enggak Ya Allah Lindungi anakku Doanya ada di Al-Quran kan Tinggal ditiru Ini Ya sungguhnya aku melindungi Janinku ini Bika Denganmu ya Allah Buzriya taha Doa ini bagus kalau dibaca oleh ibu-ibu yang lagi mengan, mengandung atau bapak yang istrinya lagi mengandung, suamini bacain ini ya. Boleh dibacakan semacam itu. Perlindungan, biar nanti anaknya nggak disentuh sama si setan. Biar nanti anaknya jadi anak yang soleh atau solihah. Nah, tambah sekarang anaknya didengarkan lagu barat. Rungok nona, biar suaramu merdu. Kadang-kadang di setelah lagu joget gak jelas Biar nanti lahir jadi penari Iya biar lahir jadi penari Saya gak ngurusi masalah Boleh atau gak boleh halal haram gak ngurusi itu Bukan wilayah saya Bukan wilayah saya Tapi seharusnya ini kan waktu yang paling penting Untuk minta perlindungan kepada Allah Ta'ala Dari godaan setan Biar jadi anak yang soleh dan soalnya jangan diisi hal-hal yang kira-kira itu justru membuat anak itu akan rusak nanti kalau lah, lahir karena sebelum lahir sudah familiar waktu di perut udah oh, oh udah apal memang dididik ngerasani sejak kecil nah, ibunya ahli telepon gunjing orang hmm -mm, ya itu memang keterlaluan hmm -mm. anaknya udah dengar terus maka anaknya lahir sudah ahli gunjing Ya, lahir udah punya bakat, gun, gunjing dirusak oleh orang tuanya sendiri. Min, min Kemudian ada pesan di situ yang luar biasa yang didoakan bukan cuma anaknya sampai cucu-cucunya. Ini loh, wanita yang soliha atau orang tua yang soleh berpikir itu bukan hanya di anak sampai seluruh keturunannya, biar selamat. Lah kalau ibunya Sayyidatuna Maryam alaihissalam, ibunya Sayyidatuna Maryam alaihissalam, seorang wali perempuan, keluarga emoran, berpikir semacam itu untuk anak keturunannya, lah kira-kira kalau kanjeng Nabi Muhammad SAW mikir atau enggak mikir yang begitu. Kira-kira Rasulullah SAW itu punya doa khusus enggak buat anak keturunannya, kira-kira saja, semikir Dewi. Ya kalau Sayyidatuna Maryam aja didoakan sama ibunya sebelum lahir seperti itu Lah kira-kira Nabi Muhammad SAW, Sayyidat Khadijah RA Mendoakan anak keturunannya ilah kiamah seperti itu atau tidak? Minimal sama tentunya le, lebih Ya tentunya loh le, lebih Karena itu orang-orang soleh dari zaman ke zaman Fokus betul mendoakan anak keturunannya Ya fokus betul mendoakan anak keturunannya, antum sekarang dari sekarang Meskipun belum nikah Ataupun sudah nikah, belum punya Anak, habis sholat Doakan itu, ya Allah Beri aku anak keturunan yang soleh dan solehah Itu kabar gembira nanti Calon apa pasangannya soleh atau solehah yeah. Iya, yeah. sekarang suhu doa itu Jawabannya, yeah. rabi B, masuk dong Nikah aja belum, masa doa Semacam, eh? semacam itu Ya yeah, pre-order Pre-order dulu. Kenapa permintaan banyak stok terbatas? Ya permintaan banyak stok terbatas. Minta anak yang soleh, solihat, cantik, ganteng, sugih, pinter. Masya Allah. Itu permintaan banyak stok terbatas. Oke, kadang tuh soleh tapi kurang ganteng. Kadang ganteng kurang soleh. Kadang ganteng soleh kurang su sugih. Kan begitu ya. Lalu lengkap jadi satu yaitu permintaan banyak tapi stoknya terbatas. Terbatasnya masih banyak. Makanya pre order dari sekarang minta pada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Nah. Kemudian di ayat yang ke-37 Allah mengatakan "Fataqabbalaha rabbuha biqabulin wa ambataha nabatan hasana." وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا قَالَ يَا مَرْيَمُ لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ يَشَاءُ بِغَيْرِ Ayat 37 ini sarat dengan ilmu Maka dia Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik Membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik Dan menyerahkan pemeliraannya kepada Zakaria Wa nabatan hasanah Jadi Allah yang menumbuhkannya. Kenapa? Lawang dari di perut udah diserahkan ke Allah. Tolong ya Allah, kamu yang melindungi. Jadi ya sama Allah dijaga betul. Oh, ibunya nggak minta apa-apa. Ya Allah, ini milikmu. Aku nggak minta apa-apa. Hakku semua udah aku cabut. Dia hanya menjalankan kewajibannya saja kepadamu ya Allah. Yang sama aku nggak usah. Nggak menutup hak sama sekali. Sama Allah, sama Allah akhirnya anak itu Betul-betul dijaga Dan Allah perintahkan Nabi Zakaria Untuk mengurusnya Nabi Zakaria untuk mengurusnya Makanya kalau kalau kita punya anak Betul-betul kita pasrahkan sama Allah Nanti Allah akan kirimkan orang-orang yang mengurusnya Contoh Boleh ya, Contoh ya Udah ini kisah ribuan kali atau miliaran kali di, Disampaikan Tapi ya selalu indah itu Al-Quran ya. Ya, Kisah dari Al-Quran itu kan never ending story. Betul, gitu istilahnya ya. Yeah, never ending story, nggak ada bosan bosannya yang nggak ada habisnya. Ketika Nabi Musa Alaihissalam dan Nabi Khadir Alaihissalam sampai di satu desanya orang-orang pelit, ada rumah yang mau roboh. Ternyata rumah itu milik anak yatim karena Abu Huma yang kakeknya ketujuh, ternyata orang yang soleh. Karena kakeknya itu orang yang soleh. Doa minta anak-anak yang soleh Maka Allah kirimkan dua nabinya ngurusi anak tadi Betul? Allah kirimkan dua nabinya ngurusi anak tadi Sampai rumahnya mau roboh pun Tukang bangunannya dua nabi Bayang loh Tukang bangunannya siapa? Nabi Musa Itu kalau bahasa kasarnya begini ya Tukang bangunan tuh biasa disebut apa itu? Kuli ya. Jadi kuli bangunannya siapa? Kita mau ngomongnya aja gak enak gitu ya Kuli bangunannya Nabi Musa dan Nabi Khidir Alaihi Khedir Kenapa? Karena bapaknya yang ketujuh Kakeknya orang soleh Maka cucuknya dijaga sama Allah Ta'ala Karena orang-orang soleh itu Anak dipasrahkan ke Allah ya Anak itu diserahkan untuk Allah Nah sementara anak-anak kita Kadang proyek di kepala kita Urusan al furusu, it, Fulus duit Fulus duit Fulus duit Sementara orang-orang soleh surga, jannah, ridzol Allah, menyelamatkan orang, menghibur orang, seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Zakaria ketika ditugaskan me merawat, membesarkan Sayyidatuna Maryam Alaihissalam, dijaga betul kehormatan Sayyidatuna Maryam, sehingga diletakkan di satu kamar, yang kamarnya itu tujuh lapis pintunya. Artinya, nggak langsung bisa masuk ke kamar, ada pintu pertama, pintu kedua, sampai yang ke- ketujuh, dan itu kuncinya yang megang Nabi Zakaria sendiri, gak ada orang lain, sehingga yang nyerahkan makan juga Nabi Zakaria langsung. Begitu di sebagian tafsir disebutkan, tapi Nabi Zakaria setiap kali bawa makanan, ini masih anak-anak ya, masih anak-anak. Setiap kali bawa makanan, ternyata di situ ditemukan Sayyidatuna Maryam Alaihissalam lagi makan. Ya lagi mah makan dan makanannya ajib betul, yang enggak ada di kampungnya. Jadi kalau misalnya di kampungnya enggak ada duren gitu ya, nah itu kok makannya duren. Di kampungnya enggak ada korma, kok makannya korma. Maka saat itulah dikatakan oleh Allah Ta'ala, Nabi Zakaria menemukan ada rezeki di mihrab itu yang sedang disantap, dinikmati oleh Sayyidatuna Maryam alaihissalam. Makanannya, kalau ya, anna lagi hada. Tuh kalau dibaca terjemahannya, setiap kali Zakaria masuk menemuinya di Mihrob, kamar khusus ibadah, dia dapati makanan di sisinya, dia berkata, Wahai Maryam, dari mana engkau peroleh? Terjemahannya ya, setiap kali, Berarti berarti sekali atau dua kali, berkali-kali. Nah, ini ilmu ya ini il, ilmu. Saat itu Sayyidatuna Maryam alaihissalam masih kecil. Belum punya tanggung jawab pada ya, siapapun. Maka rezekinya murni ditunjukkan oleh Allah taala, langsung Allah yang ngasih. Ya, langsung Allah yang yang ngasih. Sampai seorang nabi yang luar biasa Nabi Zakaria alaihissalam alaihissalam gumun gitu loh. Nabi gumun. Berarti ini biasa atau luar biasa? luar biasa karena kalau cuma sekal, sekali dua kali ya mungkin tuh hal yang biasa lah karomah biasa sekali dua kali nah kalau tiap hari ini kan kekeramatan yang luar biasa maka di sini ada satu ilmu ya wanita tuh kalau jadi wali luar biasa masya allah tapi nak jadi preman yang gini kalau jadi wali luar biasa kalau jadi Penjahat juga luar biasa Makanya disebut di Al-Quran itu Kalau jadi penjahat, nenek Nenek sihir Kalau udah nenek sihir itu ngeri Jadi ya film-film itu rata-rata nenek sihir Ya, rata-rata kan begitu ya Nenek sihir Karena wanita itu kalau udah baik Mengalahkan kaum pria Kalau udah jahat, jangan cari tandingannya Susah Makanya Mudah-mudahan seluruh wanita jadi wanita yang Amin. ya wanita yang menyenangkan, yang baik, ya wanita yang bisa uh, menjadi perantara kita masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, pelajaran yang kedua, ada rezeki yang memang itu dengan dicari, ada rezeki yang memang itu dikirim. Ya rezeki yang untuk mengambilnya dengan dicari Ada rezeki yang untuk menerimanya nggak perlu nyari Tinggal tu, tunggu terima paket sam sampai Kayak paket tuh Antum tuh kalau paketkan barang pakai kereta api diantar atau diambil? Diambil ya Sebagian paket yang menggunakan travel Itu diambil di pool Sebagian lagi di ant, diantar Betul Nah rezeki juga begitu Ada rezeki yang diambil di pool Ya, diambil di tempat paketannya Ada rezeki yang diantarkan ke kamu Tanpa kamu kemana-mana Tanpa kamu kemana-mana Tapi umumnya rezeki Memang kita menjemputnya dengan berge, bergerak Menekuni asbab Sarananya apa dijalani Tapi Allah khusus untuk Sayyidatuna Maryam alaihi ini Semuanya ditunjukkan semua Allah Yang pertama masih kecil Sepuruh ini pun zikir di mahram masih kecil zikir belum makanan datang ya belum makanan datang itu yang pertama yang kedua ketika sudah remaja dikasih rezeki anak nggak pakai nikah nggak pakai disentuh manusia wadah oh, yang sekarang dapat rezeki anak nggak pakai nikah tapi naudbil namanya kumpul kebun naudbilamin ada lagi yang dengan disentuh manusia, ditanam macam-macam namanya disentuh manu manusia. Tapi kalau Sayyidatuna Maryam Alaihissalam, nggak disentuh manusia. Kok bisa loh punya anak tanpa disentuh manusia? Allah pengen nunjukkan, Allah tuh bisa ngasih rezeki, nggak sesuai akalmu. Kurang apa contoh nih, kasih, rezeki, makanan, nggak pakai kerja, nggak pakai masa belum yakin ya udah anak nggak pakai disentuh manusia belum yakin minta contoh apa lagi ini itu bukan nabi Bukan wanita solihah wali wanita solihah wali nah kalau wali bisa dapat seperti itu apalagi na nabi apalagi rasul nah, ini jadi dalil ada rezeki yang memang allah kasih tanpa kita usaha apa apa-apa. Ini harus diimani karena rezeki itu enggak butuh perantara. Rezeki itu kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Kita tekuni perantara bukan syarat dapat rezeki, tapi tekuni perantara sebagai syarat dapat paha pahala. Makanya kalau kita menekuni asbab sarana jangan meyakini dengan kita lakukan itu akan dapat rezeki. Tapi yakini dengan melakukan itu kita dapat paha-pahala. Sebab kadangkala sudah dilakoni macam-macam rezekinya juga enggak, enggak ada. Kalau rezeki itu diperoleh dengan kerja keras, maka orang-orang yang kerja keras tentunya akan semua jadi orang kaya. Tapi betapa banyak orang yang kerja keras enggak kaya-kaya, justru yang diam-diam tiba-tiba kaya raya. Betul-betul, ya, itu rezeki. Cuman bedanya apa yang kerja keras di jalan Allah dengan yang yang nganggur yang kerja keras dia dapat pahala yang luar biasa yang nganggur nggak dapat apa-apa ya cuman dapat duit aja tapi nggak dapat paha pahala sementara orientasi orang beriman bukan masalah materi tapi masalah apa yang didapat nanti di alam surga nanti maka sibuk cari paha pahala khairat. lanjut dikit ini sengaja saya ambil poin-poin dan saya percepat Nah, di situ kita sampai di sini dulu ya. Besok kita lanjutkan lagi. Insya Allah, di titik itulah Nabi Zakaria yang gumun nanya, "Dari mana?" Kalau di nalar-nalar, melawang tak kunci kabel. Pintu saya kunci semua, maka daripada kebanyakan mikir kan, wong orangnya ada bisa ditanya." Di sini ada pelajaran, "Kamu jangan suka berprasangka, jangan-jangan..." Jangan-jangan, jangan-jangan oh orangnya ada tinggal ditanya Ada temennya kok tiba-tiba diantar sama seseorang naik mobil Terus mulai kelihatannya simpanannya itu Kurang kerjaan enggak ini? Ada lagi temennya tiba-tiba punya mo mobil Wah kelihatannya hasil korupsi ini. Ini gak baik nih don semua prasangka. Ya tinggal nanya atau kalau emang penasaran ya tinggal na nanya, mbak yang ngantar kemarin siapa? Oh paman saya selesai. Entah paman ketemu gede ke atau pi, Wallahualam Gak usah diurus ya. Yang penting jawabannya paman saya. Gak usah cari tahu lebih jauh lagi. Gitu jadi jangan kebiasakan apa bon, prasangka ndak boleh dalam syariat. Nyangka nyangka itu nggak? enggak boleh tanya aja langsung kadang aneh kita suka mutar muter, mutar mutar mutar uangnya nengarab musuh buat takon nih mutar mutar itu yang jalan sama dia siapa ngapain nah, tanya sama saya para nonotakon mas Sopokwi terus saya loh kenapa harus don harus pera perasangka itulah permainan saya se setan Nabi Zakaria dengan ilmu kenabiannya punya wahyu dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurut data pintu digembok Gak mungkin ada yang bisa masuk Gak mungkin ada yang bisa keluar Kecuali kalau gemboknya dibongkar. Lah gemboknya utuh kabel Maka nanya langsung Dari mana? Kamu dapat dari dari mana? Maka jawabannya sederhana Qalat huwa min Langsung dari Allah Nabi Zakaria ngerti gitu ya Gak pakai nanya-nanya ya Setelah Ngomong dari sisi Allah Ditambahi sama anak kecil yang namanya Maryam Masih kecil nih Maryam. Nambahi ngajari Nabi Nabi diajari Masya Allah Yang ngajari anak ke? kecil namanya Maryam AS. Inna allaha Yarzuku maya sha'u bi hisab Dikasih dalilnya Gumun tuh Kamu pasti heran Kok bisa ond di sini saya diem aja kok ada makanan padahal enggak ada yang ngirim kok ada jangan khawatir innallaha yarzuku man yasha'u bighairi hisab sesungguhnya Allah kalau ngasih rezeki pada hamba-hamba yang tertentu yang dia kehendaki enggak pakai hitung-hitungan enggak bisa dihitung-hitung enggak bisa diperkirakan semua kalkulator enggak kepake semua hitung-hitungan dari mana enggak bisa ada hamba-hamba Allah yang dikasih rezeki Seperti seperti itu Aku salah satu di antaranya Begitu maksud Syedatuna Maryam AS. Nah Nabi Zakaria kan Nabi ngerti Maka langsung ya Melakukan satu hal Hunalika da'a Zakaria Rabbah Di tempat ini Makanan dari langit turun Makanan dari langit turun Di tempat ini, ini. Berarti ini tempat keramat jadi tempat keramat itu ada, ya tempat keramat itu ah? ada. Makanya Nabi Zakaria ngomong, "Hunalika, Allah mengatakan, Hunalika, doa Zakaria, ya Robah disitulah Nabi Zakaria langsung doa sama Allah Ta'ala. Minta anak, karena Nabi Zakaria umurnya udah 90 tahun, belum punya anak. Diajari sama Sayyidatuna Maryam, gak usah dipikir-pikir, Allah kadang-kadang ngasih rezeki, kebanyakan juga seringkali Allah ngasih rezeki. Kalau dinalar, gak masuk akal." Gak dihitung, umurmu walaupun 90 tahun, kalau Allah mau kasih anak yaudah Dapat istrinya umurnya sudah 60-70 tahun Gak masuk akal Nabi Zakaria menghilangkan semua kalkulatornya, perhitungannya, ya hisapnya Ya hisapnya kan Allah ngasih, hisap, gak pakai hisap-hisapan Maka Nabi Zakaria menghilangkan perhitungannya, dihilangkan semua Gak mikir istriku udah tua, aku udah tua, enggak langsung ini tempat keramat ini tempat baro, Barokah liga Daa Zakaria Roba disitulah Nabi Zakaria kemudian berdoa mohon kepada Allah Taala Qala Rabbi habli miladunka duriatan taibah inna kasami udooa ini surat al Imran ayat 38 nah buat yang belum punya keturunan dianjurkan untuk sering baca uh, doa ini selepas salat so, yaitu kalimat yang berbunyi qala di sini doanya Rabbi habli milladun kadhurriyatan tayyibah Inna kasami'ud-du'a Dari dari Rabbi habli durriyatan tayyibah Rabbi habli milladun kadhurriyatan tayyibah Saya ulangi ya Rabbi habli milladun kadhurriyatan tayyibah Inna kasami'ud-du'a Ini dianjurkan untuk dibaca Buat yang pengen punya anak ketu, keturunan Doa Tapi cari tempat yang keramat maksudnya tempat keramat apa tempat-tempat yang di situ ada bekas-bekas kebaikan ya misalnya berangkat ke Mekah ke Madinah ya, mesti itu ya, ya dekat Ka'bah itu ya tempat kerak keramat atau tempat ngajarnya para wali oh di situ dulu Hasan asari biasa ngajar dapat ilmu banyak yaitu tempat karok keramat oh di majelisnya dulu ada habib fulan yang luar biasa itu majelisnya di sana ya itu tempat kerak keramat Nabi Zakaria mencari kok. Apa Nabi Zakaria kemudian ngomong, ah doa di mana saja sama saja. Nyatanya kan enggak. Hunalika dimanfaat ke tempat itu untuk berdoa pada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita ada di tempat-tempat yang mulia, manfaatkan. Dungu, hajat. Karena ada, kalau bahasa saya gini, ada tower-tower yang memang sinyalnya kuat. Nah kalau mumpung ada sinyalnya kuat, high speed, Kecepatan download itu misalnya Ya, 10 GB per second Ya, 10 GB per second Terus di rumahmu Itu downloadnya 100 Kbps Sama-sama download, cepat mana? 10 GB per second Pro, Ada satu program software 5 GB Setengah detik, shh, rambung Kamu yang bingung, ah masuk sih jadi sama-sama downloadnya, yang satu di di rumah Ya, 100 KBPS, Bukan Mbps loh ya 100 KBPS. zaman dahulu kalah dulu 5 giga, berapa hari rampungnya itu? Tidak rampung? Rampung Lah kok kamu diajak Mas Fadli? Downloadnya di tempatnya Habib Novel saja Masya Allah Itu speednya tinggi, misal gitu ya ternyata speednya di sini misalnya 10 GB per saya akan kamu dikasih passwordnya khususon ada password khususon yang wifi-nya nggak dibagi untuk sebarang oh, orang dikasih passwordnya nih pakai wifi-nya ini klik download sekarang download udah udah selesai ya udah kok nggak terasa oh beda yang kecepatan downloadnya tinggi sama yang run rendah, sama-sama bisa download, tapi beda tempat, beda kecepatan, maka hasilnya pun juga B, beda. Maka doa sama-sama, do, doa, kalau tempatnya itu yang model 100 KBPS, yuk obul, hmm. tapi lah, lama nyampe ke kamu, komplitnya lama. Kadang-kadang kamu doa minta mobil, dapetnya pentilnya dulu. Kadang-kadang doa minta rumah, kok dapetnya pintunya du, dulu. Kenapa? Iya, karena kamu doanya di tempat yang downloadnya itu loh, lemah. Begitu sampai ke tempat downloadnya cepat, tiba-tiba kok rumahnya datang, bahkan sama mau mobilnya. Lah kok bisa? Udah ada gambar garasinya, belum ada mobilnya. Semua Allah diisi sama mobilnya seka, sekalian. Nah ini pelajaran dari kisah Sidatuna Maryam AS. Insya Allah nanti kita sambung Uh, besok malam ya Insya Allah Ada banyak rahasia di seri Tuna Maryam Saya cepatkan mudah-mudahan antum paham Yang tadi udah disampaikan Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca Asyhadu an illallah Astaghfirullah Nasaluka <Sessizuk> jannata wa minan nar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 Tuhibbul afwa fa'afu anna Allahumma innaka afun Tuhibbul afwa fa'afu anna Allahumma innaka afun Tuhibbul afwa fa'afu anna Ya Kareem Alhamdulillah